Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar idola kesayangan kita Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada Untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Ada sebuah kabar spesial info untuk kita semua warga Konoha pastinya ya Untuk single terbaru Leslie kejuara dengan judul Lentera Perhatikan persahabat di info ini Alhamdulillah untuk pencapaian lagu Lentera setelah 24 hari perilisan Yang pertama Ini luar biasa banget ya Alhamdulillah untuk Lentera sudah ditonton sebanyak 8.294.063 kali ditonton di Youtube persahabat Dan yang kedua infonya Masih menduduki posisi 14 trending music Indonesia dan yang ketiga, didengarkan di Spotify sebanyak 144.653 kali. Digunakan lebih dari 12.000 video di real Instagram. Berikutnya menempati posisi ke-8 di top 10, lagu paling populer di TikTok pada bulan Januari. Dan berikutnya juga menempati posisi 19 new release top 100 di Jukes. Wow, Allah banget ya perjuangan. Tentunya kita semua luar biasa banget. Next, sound kita harus bisa lebih baik lagi. Selamat untuk kalian, memang luar biasa banget ya. Dukungannya semakin kompak, semakin solid untuk selalu mendukung mensupport karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. di singa ini juga bersama ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun yang Rahma 82313 mengatakan di kolom komentar, masya allah, alhamdulillah kita gas terus sambil tetap voting dan besok setelah selesai vote makin digas lagi tetap semangat. yuk, sama-sama kita selalu kompak untuk mendukung karya karya terbaik dari idolake sayangan kita. untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari bunda lestiya yang pagi-pagi sudah tentunya mempromosikan iklan. Well, wow, pagi-pagi sudah kerja nih Bunda Lesti Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan Tetap optimis, tetap semangat dan selalu mendoakan yang terbaik nih untuk kita semua Berikutnya juga bersahabat Ada sebuah gambar spesial dari kok Chris ya ketika diwawancara mengenai Sosok Rizky bila sekarang dan Alhamdulillah nih persahabat Jakob menyampaikan bahwa Rizky Bilar sekarang itu sudah bijaksana Wow, Masya Allah banget ya Bijaksana mengambil segala keputusan dan bijaksana dalam hal apapun ya Luar biasa nih kebanggaan banget ya dari orang-orang terdekatnya Papa Bilar Ini mengungkapkan langsung sosok Papa Bilar persahabat yang sekarang Wow, makin bangga banget nih sama idola kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun terlena lagu kebangsaan Leslar banyak sekali komentar juga, banyak sekali respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram si Rahayunanda mengatakan Masya Allah dia betul-betul fokus untuk kebahagiaan keluarga di masa depan Bismillah ya kak, Rizky bilang Dengan niat baik, tulus, doa dari istri orang tua, mertua Insya Allah segalanya akan Allah permudah karena makin banyak doa, jalan mendujuk sampai ke tangan Allah. Insya Allah, kan selalu Allah berikan yang terbaik. Teruslah berjalan di jalan baik, ada rahmat dari Allah. Insya Allah kebahagiaan, kan didapat di hari tua bahkan bahagia dunia akhirat. Masya Allah banget ya. Respon yang sangat positif untuk selalu mensupport dari keluarga besar Leslar. Mudah-mudahan persahabatannya doa-doa baik dikabulkan. Tetap semangat, dukung yang terbaik juga untuk idola kita. Ke kabar selanjutnya ada sebuah kabar juga yang kita dapatkan info untuk kita semua. Untuk jangan sampai lupa mendukung atau memvoting. Idola kesayangan di Kiss World 2022 lah. Alhamdulillah persahabat Untuk BBL juga masuk nominasi Anak Kyo Terkis ya Di ajang Kiss World 2022 Dan kita juga mendapatkan info nih Dari igensinya Bu Paul Ada sebuah tentunya pesan Yang dikirimkan oleh Salah satu fans Kepada Bu Paul Bu Paul anak Terkis BBL mau kekejar Sama anak koruben Yuk semangat buat akun yang banyak Kita gempur like Instagram Wow, ini waspada tuh. Ini tentunya himbauan juga nih untuk kita semua warga Konoa, jangan sampai lengah, jangan sampai kesalip. Kita buktikan kekompakan dan kesalitan kita untuk selalu mendukung buat idola sayangan Berikutnya juga persahabat di sini kita lihat ada momen spesial banget ya. Ketika vlognya Leslar bersama Baby Guzel, ini luar biasa banget kebahagiaan kita rasakan ketika melihat. Antar besan ini tentunya bergabung. Wah, wow, Papa Bilar sedang fokus ya dengan memvideokan Bibi Guzel dan Bibi El. Tuh ada Papa Ali Syakib juga. Wow, Masya Allah banget ya mereka akur. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik. Amin. Ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga nih ada info penting untuk kita semua warga Konoha di gasnya Om Izhar. Oh, soalnya persahabat ya, PAN ini membuka usaha nih, Warkop PAN tuh, wah, Allah banget ya ternyata PAN lagi buka usaha Warkop nih, wah, rame banget juga nih pengunjungnya persahabat ya, mudah-mudahan nih selalu lancar sukses untuk usahanya PAN yang tahu tempatnya silahkan mampir ya, kita selalu support nih untuk keluarga Leslar berikutnya juga, perhatikan persahabat kita melakukan info juga nih, untuk update persahabat ya, kondisi kura-kuranya Bunda Lesli, Bapak Bilar wah, alhamdulillah banget ya, perkembangan sudah tentunya mulai terlihat sudah membesar nih kura-kura dari Bunda Lesti. Papa Bilar, update kondisi tortonya Rizky Bilar Lesti kejora sehat dan makin besar. Tuh, masalah banget ya, kita bahagia pastinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja selalu banyak doa, dukungan juga dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar. Kita masih menunggu kabar baik dan tentu vitamin-vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.